lagi soal hari minggu, minggu adik-adik Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Kariska harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan dia sehat Nah, pada hari ini kita mau beribadah Hari ini ibadahnya spesial loh adik-adik Spesialnya karena disini Kariska dan juga Kak Babam Akan memimpin jalannya ibadah hari ini Ya, adik-adik eh. semua Udah siap kan untuk memuji nama Tuhan Udah siap untuk beribadah kalau udah siap, ayo kita berdiri kita nyanyi Tapi nyanyi lagu apa ya sekarang? Kita mau nyanyi, it's good oh. to see you here with me Oke okay. Bahasa Inggris dan juga Bahasa Jawa boleh, boleh. Mainkan masuk dalam ibadah Tapi Adik-adik tetap masuk di diri ya. Kita akan berdoa dulu. Kita akan bisa teduh biar uh, teman uh, teman Adik-adik posisinya dalam satu teduh. Satu teduh dimulai. Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk dalam ibadah, kariska, dan kababam. Harap adik-adik dalam masih posisi berdiri yang baik, ya. Nah, adik-adik, Kariska yakin kita semua yang ibadah pada hari ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus, yang percaya akan Tuhan Yesus. Kita semua termasuk kariska dan juga kababam. Pastinya sangat mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya Juru kita. Haris yakin sebelum kita semua mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua sebagai anak-anaknya. Kasihnya takkan pernah habis bagi kehidupan kita, bagi kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah kita mau angkat satu pujian lagi dari Kidung ceria 20, baik yang pertama dan kedua Bapak di surga mengasihiku. Bukaan, mari kita lipat tangan tundukkan kepala Pejamkan mata Dan mari kita satu di dalam doa Terima kasih ya Tuhan Engkau boleh bangunkan kami Di pagi hari ini, kami boleh Beribadah hari minggu Pelayanan anak ya Tuhan Terima kasih atas berkatmu Terima kasih atas uh, Tidur kami yang nyenyak Biarkanlah kami sekarang saat ini Kami boleh Beribadah kepadamu Tuhan boleh santai ibadah ini, Tuhan boleh berkati firman yang diberikan Biarkan boleh kami menjadi uh, pedoman di kehidupan kami hari lepas hari Terima kasih Tuhan Yesus, amin Adik-adik amin. sekarang boleh dulu kembali Adik-adik sekarang kita mau baca masmur pujian Ambil kitabnya ya, kita mau buka dari masmur 130 ayat 1 sampai 6 orang dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Nah, pembacaan Mazmur hari ini akan dibacakan secara bergantian oleh Kariska dan juga Kababam dan juga Adik-adik yang ada di rumah. Ayat Alkitab yang menjorok keluar akan dibacakan oleh Kababam dan juga Adik-adik layan yang laki-laki. Sedangkan ayat Alkitab yang menjorok ke dalam akan dibacakan oleh Kariska dan juga Adik-adik layan yang perempuan. Kita baca bareng-bareng ya. Kita mulai dari abang dan juga adik-adik yang mati-mati Satu, dua, tiga Seruan dari dalam kesusahan Nyanyian ziarah Dari jurang yang dalam Aku bersuruh kepadamu ya Tuhan Tuhan dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku Jika engkau ya Tuhan Mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan siapakah yang dapat tahan Tetapi padamu ada pengampunan Supaya engkau ditakuti orang, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Adik-adik, tadi kita sudah baca Mazmur Pujian dari Mazmur. Nah, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan seruan kita. Melalui doa-doa kita yang kita sampaikan tiap pagi, tiap siang, tiap malam, sebelum tidur. Itu kepada Tuhan. Makan. Oh iya betul. Sebelum makan juga. belum kita berangkat ke mana-mana keluar dari rumah. Nah Tuhan pasti dengar suruhan doa-doa adik-adik. Nah untuk meresponi Mazmur pujian kita hari ini. Dan juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kariska mau ajak adik-adik di, di rumah untuk mengangkat, mengangkat satu pujian lagi. Yang berjudul Baca Kitab Suci Doa kan Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, silahkan mencatat firman yang sudah boleh didengarkan nanti. Dan juga siapkan alkitab, serta hati dan pikiran kita. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. halo adik-adik apa kabar selamat hari minggu hari ini 24 Januari 2021 Wah senang sekali ya kita boleh bertemu dari rumah aja. kalian di rumah kalian juga di rumah Halo Endra Wicaksono yang masih jauh ya di kecil Elkana Alvaro Halo Kenneth Mainaki Wah siap-siap ya Samuel dan Daniel Panjaitan sudah duduk manis Samuel ya Halo, Nenggolan, halo Kiki, Situmorang, Senpurba, Manuel Lun, iya sudah siap-siap nih mau ibadah sekolah minggunya Elena dan Torlan Lantang, Yosef Linarta juga, Brian dan Bianca duduk yang manis Halo adik Jefan Nekiyari dengan oma apa papa mama nih Wah ya di sana juga ada di Remisi Naga udah siap-siap ya Helen dan Sophia, Halo Genta Wah Genta udah besar ya Halo Jojo Tomben Guruan Wah senang sekali ya Hari ini pagi-pagi sudah mandi ya Ada yang belum mandi? Halo Betty Noya Devon dan Tianda Apa kabar? Melvin dan kakaknya Kai Ikut di sini atau di kecil? Halo Diva, Selendra Halo Salomo Sinaga Wah senang sekali ya Aurelia? Dan Abigail Sinaga sehat ya, wah sayang bener dia sama adiknya begitu. Halo Gisel Tobi, wah seneng sekali Gisel. Gisel tambah cantik deh, wah Elpolly. Halo Pierre, Pierre udah besar ya, iya. Dan tadi tuh Gisel kayaknya pernah lihat ya, bisa membaca ayat Alkitab. Halo Adil dan Belpa, Bakas masih di Depok atau sudah pulang ke bang? pak? Benkho, apa kabar? Ya, Lucy, wah Lucy tambah pinter ya Halo Seril, halo Kristi dan Pai dan YSK yang Wah, anak-anak TK salam depok luar biasa Sebelum kita dengar firman, kita mau berdoa Satu lipat tangan Dua tunduk kepala Tiga tutup mata Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya mau dengar firman kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Ya. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 8 hanya ayat yang kedua saja, ya. Halo, selo Danggolan. Ya, siapinya akhirnya saya udah mulai belajar. Ya, ya, mati 8 ayat 2, demikian bunyinya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Wah, apa ya adik-adik, Artinya, ya. Jadi adik-adik seperti ini, suatu hari Tuhan Yesus sedang berkhotbah di bukitnya. Karena waktunya sudah selesai dan Tuhan Yesus mau turun dari bukit itu. Eh adik-adik orang banyak ikutin dia berbondong-bondong. Waktu Tuhan melewati suatu jalan ada seorang bapak-bapak. Yang tangannya dibungkus. satunya dibungkus langsung bilang Tuhan jika Tuhan mau Tuhan bisa mentahirkan aku. Oh itu permintaannya kepada Tuhan. Rupanya adik-adik dia memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Wah, Tuhan Yesus langsung menjawab. Ya Aku mau Nah ini gambarnya Lalu Tuhan Yesus menjawab Ya aku mau Tahkirlah engkau Adik-adik Karena orang sakit kusta ini minta Dengan segala kesungguhan Dan dengan segala hati yang tulus kepada Tuhan Lalu Tuhan melihat Hatinya melihat kesungguhannya meminta Tuhan tanpa ragu langsung mengabulkan doanya atau permintaannya Dan saat itu juga adik-adik Orang yang sakit kusta ini tahir Artinya langsung sembuh Wow, oh saya sembuh Ada pesan sih Adik-adik jangan bilang-bilang ya, tapi tunjukkan engkau dan apa yang harus kau lakukan. Nah adik-adik kasih dalam Tuhan begitu senangnya orang yang sakit kusta itu sudah sembuh. Adik-adik zaman dulu sakit kusta itu kayak koreng-koreng itu kayak koreng-koreng badannya, telinganya, hidungnya, kakinya ada orang-orang di sekitarnya gak mau deketin Karena kata orang-orang itu nular Dan orang yang sakit kusta itu sedih Dia hanya berharap kepada Yesus Dan harapan itu terkabul hari itu Dia bertemu Tuhan Yesus langsung dia minta Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyembuhkan Orang itu dari sakitnya. Nah adik-adik itu ceritanya habis 8 ayat 2 Apa ya untuk kita nih Halo Samuel Halo Ena, Stefan Apa nih ceritanya buat Kak Yeyen di rumah Aje Kalian di rumah Aje Halo, Jojo Lumban terus Iya Jadi adik-adik maksudnya adalah setiap kita, adik-adik, mama, papa, opa, dan oma Itu bisa minta langsung kepada Tuhan Kalau kita sedang mengalami sesuatu yang gak enak Apa contohnya? Ya, badan kita sakit Kita kehilangan seseorang Atau Oh, kita nggak bisa makan Karena sariawan Ya Saria penanggap Bisa penanggap Ya pasti uh, Mereka uh, Sehat-sehat semua ya Tapi ada pengadam Tuhan kasih kita Kelemahan tubuh Supaya kita dapat memuji Tuhan Dapat berbicara langsung Kepada Tuhan Dalam doa. Jadi adik-adik Di sini ada Sebelum ada virus corona Mereka bersama-sama Di sekolah minggu berdoa Nah Mereka berdoa sama-sama Ya Mendoakan temen-temennya yang sakit Mendoakan urusnya Bangsa dan negara mendoakan untuk mama dan papa. Siapa? Ayo angkat tangan yang mendoakan papa dan mama. Minta kepada Tuhan supaya papa dan mama sehat. Bisa tetap kerja. Di situasi yang tidak enak ini mama tetap semangat yang kerja. Kita doakan. Tetapi sekarang kita berdoa di rumah AJ. nah Ini ada anak. Dia mendoakan papa mama, dia doa apa ya, dia berdoa di pinter deh, pertama tutup, tutup mata, rupanya dia habis dengar firman. Oh iya, beberapa hari yang lalu, minggu lalu kayak kirim tuh ada pecah firman tapi uh, dengar suara, jadi kalau yang belum bisa baca gak apa-apa bisa kedengaran suaranya. Nah. Habis baca firman dia, dia tunggu -tunggu berdoa, dia berdoa, Apa? Rupanya papahnya sedang sakit, jadi dia kena papahnya sembuh. Dan kita belajar, supaya apapun yang terjadi, pasti punya rencana yang baik. Sedih gak kalau papa mama sakit sedih, tapi kita harus tetap memohon dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, luar biasa, ya. Jadi, jadi nanti aktivitasnya kita dengarkan kayokobus. Kak kan di rumah nih. Jadi apa ya aktivitasnya? Nanti lihat videonya ya. Yang jelas hari ini. Apapun yang kalian mau, kalian sampaikan kepada Tuhan langsung. Seperti orang yang sakit pusta ingin sembuh, dan Tuhan jawab. Terima kasih adik-adik. Sampai sekian teman Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Pasti kita semua sehat-sehat selalu ya. Untuk merespon firman Tuhan tadi yang sudah diajarkan Kak Yeyen, Kaya Kobus ingin mengajak adik-adik untuk membuat apa nih sedotan hati. kayak Kobus akan kasih tahu apa bahan-bahannya dan cara membuatnya. Oke, bahan-bahannya adalah uh, kertas. Ini kertasnya adik-adik boleh kertas apa aja atau warna apa aja, yang penting warnanya terang ya, karena bisa kelihatan nanti tulisannya lalu nanti ada bahan kedua, ada sedotan dan juga uh, spidol untuk nulis nanti. Lanjut untuk alat-alatnya, alat-alatnya ada selotip, ada gunting bagi adik-adik yang memiliki pendamping dan juga ada mama papa yang mendampingi adik-adik, mohon ya untuk bantu adik-adik untuk menggunting nanti serta ada pensil untuk menghias, penggaris dan juga pensil untuk uh, melakukan garisnya nanti. Yang pertama, uh, ada kita buat uh, dari kertas ini dulu. Kertas ini, ini, adik-adik nanti buat garis 10x10 10 cm. Seperti ini contohnya ya, ini kayak kobus, uh, udah punya contoh. Uh, ada dua, biar adik-adik juga bisa untuk pakai dua kali. Atau mau e, berapa banyak Dan juga untuk melakukan ini Adik-adik tinggal pakai garis dan pensil Pasti adik-adik juga masih ada yang belum bisa dong Untuk melakukan garis Mama papa dan pendamping tolong bantu adik-adik ya Jadi e, karena kaya kobu sudah bikin duluan Jadi ini sekitar 10 cm 10 cm, 10 cm berbentuk persegi Nah, abis itu kita akan gunting untuk Mama Papa. Pendamping, tolong bantu ya. Gunting hati-hati, guntingnya biar kita nggak kena luka. Nah, sesudah digunting, kayak kobus, sebenarnya punya beberapa contoh juga nih. Jadi, kayak pakai yang ini aja ya, biar lebih enak. Nah, setelah digunting, kita akan melipat ini seperti ini. Jadi, bentuk segitiga. <laughs> nah, setelah berbentuk segitiga, adik-adik eh, di satu sisi saja, boleh di sisi sini, boleh di sisi sini, adik-adik eh, gambar bentuk, telinga. Seperti ini. Kakak Yaakobus contohin ya. Seperti ini. Oke. Okay. Seperti ini. Nah, setelah sudah berbentuk seperti ini, adik-adik gunting lagi. Nah. Ikutin garisnya. Biar jadi bentuk hati. Set, it's oh, oke. Okay. Satu, dua, tiga. Eh, kekecilan. Nah, ini kekecilan. Bagi adik-adik yang ingin gede juga bisa jadi uh, kita bentuk lagi yang lebih gede. Jadi, bentuk telinganya lebih gede lagi. Ini mungkin bentuk telinga adik-adik sekarang kali ya. <laughs> Kalau punya kayak kobus, telinganya udah gede banget. <laughs> Kayak kobus sudah bikin lebih gede lagi. Oke. Jadi bentuk kayak gini. Nah, selanjutnya adalah... Untuk adik-adik yang belum bisa nulis, bisa minta bantuan Mama, Papa, atau Kakak pendamping. Ya, uh, tulisannya itu simple banget. Kalau dicontoh, Kakak kan seperti ini: Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga Yakobus atau nama kalian. Amin. Nah, Kakak bikin contoh ya. Oh iya, untuk adik-adik, spidolnya bisa juga untuk menggunakan warna hitam karena Kakak punya warna biru. Jadi Kakak harus meng, apa hanya bisa menggunakan warna, warna biru. Kakak saranin sih sebenarnya lebih cocok untuk menggunakan warna hitam agar bisa kelihatan nanti untuk difoto. Tuhan Yesus. Terima kasih. Sudah jaga misalnya Benhok. Amin. Nah. Kayak gini. Setelah sudah bikin kayak gini. Sodotannya sekarang. Untuk adik-adik sebenarnya nggak juga harus sedotan loh. Karena kan kita juga harus menjaga lingkungan. Apalagi sekarang sampah plastik dimana-mana. Jadi adik-adik juga harus jaga. Kebersihan dan tetap melakukan uh, atau tidak menggunakan plastik ya adik-adik. Jadi, oh iya, contohnya juga bisa menggunakan dengan pensil ataupun bisa tempel di kamar kalian atau mungkin di kaca. Pertama kita akan taruh ini sedotan di sini. Untuk adik-adik yang tidak memiliki uh, seletube seperti ini bisa juga menggunakan gunting. Uh, Oke. Okay. Terus kita taruh deh di... Sini, seperti ini, di belakang ini, lalu kita tekan Set, eh udah jadi, ajaib. <laughs> Enggak dong, pasti juga karena kalian juga usaha sendiri sama mama papa ya. Nah adik-adik, karena sudah jadi seperti ini, setelah itu adik-adik eh, eh, untuk foto dan kirim ke grup pekat PA ya, dalam bentuk berdoa seperti ini. Kakak tunggu ya nanti ya. Oh ya dan jangan lupa, eh uh, kakak request banget nih untuk mama papa, kakak-kakak juga. Bisa dong untuk nge-repost uh, foto-foto adik-adik di story WA, story Facebook, story Instagram. Kan mama papanya aktif di sosial media. Kakak tunggu ya di sosial media mama papa. Dadah! Nah semoga adik-adik paham akan maksud firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak Dan juga jangan lupa kerja aktivitasnya Betul banget buka aktivitasnya, jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ya ke grup WhatsApp LKPA. Nah sekarang kita mau ngapain sih Kak Baba? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau mengucap syukur Nah adik-adik, persembahan adik-adik di rumah bisa dikumpulkan dan diberikan ke mama dan papa Persembahan itu nantinya akan dikirimkan ke kantor gereja di hari Selasa sampai Sabtu jam 10 sampai jam 15 atau jam 3 sore. Atau mama papa bisa langsung transfer juga nih persembahannya melalui scan barcode di samping ini. Nah sekarang kita mau mendengarkan warta PA. Warta PA yang pertama kami, kakak-kakalayan PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan adik-adik dan kakakalayan. Kakak Pertama PA yang kedua, adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, jangan lupa untuk menuliskan absensi kehadiran di bawah kolom komentar. Formatnya gini, babang kelas lima. Lebih tepatnya babam underscore kelas 5 underscore sudah beribadah. Nah, buat adik-adik yang gak ngerti, gak paham gimana cara nulisnya, bisa minta tolong Papa mama atau kakak untuk mendampingi adik-adik isi absensi. Betul banget, jangan lupa ya adik, -adik. Nah, tujuan adik-adik absensi itu supaya kakak-kakak tahu nih siapa aja yang udah ikut IHMPA secara online di rumah masing-masing. Kakak-kakaknya juga kok setiap minggu pasti catat siapa aja yang udah absen. Nah, selanjutnya warta PA yang ketiga, untuk mama dan papa ataupun untuk adik-adik yang mau mengirimkan kritik, juga saran terkait di HMPL online ini, boleh banget e, bisa japri ke kakak-kakak pengurus atau kakak-kakak layan via WhatsApp atau juga bisa mengisi link di bawah ini. Dan warta PA yang keempat terakhir, Jangan lupa adik-adik minggu depan ya Kak Rizka Betul Jangan lupa minggu depan kita Beri HIPL online lagi bersama-sama Jam 7 pagi di channel youtube GBB Shalom Depok Hababam dan adik-adik yang ada di rumah Serta oma Opa yang mendampingi Dan mama-papa yang mendampingi Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita hari ini Semoga tadi firman yang sudah kita dengarkan Puji-pujian yang sudah, sudah kita naikkan Dan juga persembahan yang sudah kita berikan boleh berkenan di hadiratnya Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk perjalanan apa, lho. Aktivitas. Pasti harus kerja aktivitas ya, adik-adik. Nah, uh, jangan lupa juga dikirmin hasil aktivitasnya ke grup WhatsApp LKPA ya. itu adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Kariska mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian terakhir yang terambil dari Kidung Ceria 37, Bait yang pertama dan kedua, Allah Bapa Melindung. Dan hau mau udah pinter sekarang... Udah mau naik kelas satu ya tahun depan... Belajarnya di rumah saja... Sekarang kita mau tutup ibadah ini... Dengan doa... Lipat tangan... Becangkan mata dan tudukan kepala... Kita berdoa... Kita akan terima berkat-berkat... Mari adik-adik kita berdoa... Tuhan Yesus yang baik... Terima kasih karena Tuhan... Tempat kami meminta... Memohon... Tuhan juga memberkati kami. Kiranya Tuhan selalu menolong kami di tengah-tengah pandemi ini. Mengingatkan kami untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga selalu cuci tangan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan perantaraan roh kudus. Akan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari minggu adik-adik. Sampai jumpa. Dadah.